Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tutorial cara menggunakan media generalisasi pola bilangan yang saya buat sebagai inovasi GTK kreatif sejak tim 3 tahun dua ribu jadi media yang saya buat berupa HTML jadi HTML ketika ini saya klik maka akan ngelink seperti tampilan berikut ini nah bagaimana cara penggunaannya di sini ter di sini ada dua pola tipe mungkin, tipe satu ini tipe dua dan ini fungsinya slider untuk luas area ketika ini kita geser maka luasnya akan bertambah ukuran 90 90 ketika kita geser ke kiri akan berkurang sedangkan ini adalah jumlah pola kita sesuaikan nah sini. nah ini ya dimasukkan animasinya nya Udin tipe 1. Ketika diisi 25, ketika tidak cocok dengan gambar maka akan muncul jawaban coba lagi, jawaban Anda belum benar. Silakan diisi disesuaikan dengan tampilan gambar pada graf fig yang sebelah kanan ini. Nah, di sini kita hitung ada 1 2, 3, 4, 5 6 7, 8 9 10 11 12 13, maka kita isi 13 maka jawabannya benar nah, sedangkan ini tipe 2 sini ada ketika kita isi 12 maka salah anda suruh mencoba lagi nah, tipe 2 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketika kita isi 8 maka jawabannya akan benar nah demikian tutorial yang tutorial tentang pembuat pemakaian media upload GeoGebra Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.